hantik leku pikir sabi-sabi memperkarang mulia golong dalam nah gelar sarjana bahkan yakutannya bahkan kawi sudah dosen tanya panjang sekejah bapak muka cewek nganadi ledi ngade dingin. Mr. Cruz Sabih, Bek mahasiswa tua, Jauh ya, kampu okay, jarang, Bek metemeng kawan lama, Takut didanya, Bek di mahasiswa tua, Tiba-tiba Hantar kuliah mata lho persoalan Nyotan nyazah Sang hancerah masa depan Tiba-tiba pelaku Katalah juga pikir menang Baru panggung Nyotan pajak seragam se se si kita masa kedule trok pembacaan bik ke dibanja dah ber si sip sip dalam proposal dama sa kirule tu tapon bacaan dua